Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022 terpantau mengalami penurunan untuk cetakan UBS dan Antam. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp566.000, turun Rp3.000 dibandingkan Rabu tanggal 23 Juni tahun 2022.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 Lebih lanjut, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.904.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.780.000. Sekian harga emas untuk tanggal 23 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.